Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini tentara di antara tentaramu Engkau palingkan penyakit ini dari siapa yang engkau kehendaki Dan engkau timpahkan kepada siapa yang engkau kehendaki Ya Rob, jauhkanlah kami dari penyakit ini Jauhkanlah dari rumah-rumah kami Jauhkanlah dari keluarga kami Jauhkanlah dari saudara-saudari kami Jauhkanlah dari anak-cucu kami Jauhkanlah dari... Jauhkanlah dari negara kaum Muslimi, jauhkanlah kami dari yang kami takuti, dan jauhkanlah kami dari yang kami waspadai. Engkaulah sebaik-baik penjaga, dan engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya Rob, engkau yang Maha Memelihara, peliharalah para pahlawan medis kami yang saat ini sedang berjuang mempertaruhkan nyawahnya demi membantu kami. Dan berikanlah petunjukmu, dan untuk mereka yang telah lebih dulu berpulang menghadapmu, semoga mereka menjadi umat terbaik di sisi-Mu, ya Rob. Amin, amin, ya Robbal